bagian tengah-tengah tersebut dinamakan titik pusat lingkaran sedangkan unsur-unsur jarak dari garis lengkung ke titik pusat dinamakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Pak Noval para pencinta matematika yang Pak Novel sangat banggakan pada video kali ini panopal akan menjelaskan bagian-bagian dari lingkaran sebelum kita memasuki cara mencari luas dan keliling lingkaran pasti ada banyak sekali Benda di sekitar kita yang memiliki bentuk dengan lengkungan penuh di bagian sisinya dan tidak mempunyai titik sudut satupun, misalnya roda sepeda, kaset DVD, gelang perhiasan, dan lain-lainnya. Bentuk seperti itulah yang dinamakan dengan lingkaran. Pengertian lingkaran itu sendiri merupakan sekumpulan titik-titik pada garis lengkung yang mempunyai jarak sama terhadap satu titik di bagian tengahnya. Titik yang ada di bagian tengah-tengah tersebut dinamakan titik pusat lingkaran. Sedangkan unsur-unsur jarak dari garis lengkung ke titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Lingkaran merupakan salah satu bangun datar <tuh> Dan setiap bangun datar pasti memiliki unsur-unsur yang membentuknya Sebuah lingkaran terdiri dari beberapa unsur bagian pembentuknya Di antaranya yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, apotema sudut pusat dan sudut keliling lingkaran agar lebih jelas dalam memahami unsur lingkaran perhatikan gambar lingkaran di bawah ini beserta penjelasan dan masing-masing bagian pembentuk sebuah lingkaran dengan mengenal bagian-bagian yang ada di dalam lingkaran maka akan memudahkan kita dalam mempelajari rumus-rumus matematika, yaitu cara menghitung luas maupun keliling lingkaran. Bagian lingkaran yang pertama disebut dengan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah bagian lingkaran yang berupa sebuah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Titik ini mempunyai jarak yang sama dengan titik-titik yang ada pada tepi lingkaran. Perhatikan gambar di atas yaitu titik 0 merupakan titik pusat lingkaran. Oleh sebab itu lingkaran tersebut dinamakan dengan lingkaran 0 atau lingkaran O. Yang kedua yaitu jari-jari lingkaran. Biasanya dilambangkan dengan huruf R. Jari-jari lingkaran adalah garis yang terbentuk dari titik pusat hingga titik-titik yang berada pada lengkungan di tepi lingkaran. Panjang jari-jari pada lingkaran selalu sama antara yang satu dengan yang lainnya. Pada gambar di atas, jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh angka. O A O B O C dan O D sedangkan bagian lingkaran yang ketiga adalah diameter lingkaran yang dilambangkan dengan huruf D diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melewati titik pusat pada gambar di atas garis AB dan CD pada lingkaran O merupakan bagian lingkaran yang dinamakan diameter lingkaran. Perhatikan juga bahwa AB terbentuk oleh AO dan OB. Jadi, dengan kata lain, nilai diameter merupakan dua kali nilai jari-jari lingkaran dan biasa ditulis sama d sama dengan dua kali r. yang keempat adalah busur. busur adalah merupakan unsur lingkaran yang berupa potongan garis lengkung yang terbentuk pada tepi lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di tepi lengkungan lingkaran tersebut. pada gambar di atas jari garis lengkung AC Garis lengkung CB dan garis lengkung BD dan garis lengkung DA merupakan busur dari lingkaran O. Yang kelima tali busur. Tali busur adalah garis lurus dalam dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkungan lengkungan lingkaran. Berbeda dengan diameter, tali busur tidak melalui titik pusat lingkaran. Pada gambar di atas tali busur lingkaran tersebut ditunjukkan oleh garis DE dan AC yang tidak melalui titik pusat. Berikutnya bagian dari lingkaran adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah yang ada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar O di atas, tembereng ditunjukkan oleh daerah yang diarsir dan dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC. Yang ketujuh adalah juring. Juring adalah luas daerah yang ada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Perhatikan gambar lingkaran O di atas. Juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah yang diarsir, yang dibatasi oleh O, A, dan OD serta busur A, D, yang dinamakan juring A, o, D. Dan yang ke delapan adalah apotema lingkaran. Apotema adalah unsur lingkaran yang berupa garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Garis apotema yang terbentuk pada lingkaran bersifat tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar di atas, garis OF merupakan garis apotema pada lingkaran O. Yang ke sembilan, bagian dari lingkaran adalah sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah jari-jari lingkaran di titik pusat. Pada gambar di atas, garis OB dan OD merupakan jari-jari lingkaran yang berpotongan di titik pusat 0 atau O dan membentuk sudut pusat yaitu sudut BOD. Yang 10 sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah tali busur di suatu titik pada keliling lingkaran. Pada gambar O di atas, garis CD D, dan E merupakan tali busur yang berpotongan di titik D dan membentuk sudut keliling C, D, E. Sekarang sudah tahukah apa saja unsur pembentuk lingkaran dan semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Salam sehat, salam semangat, dan salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.